Halo sobat lintinger saya Indonesia Raya, merdeka, merdeka! Uh, jumpa lagi, hari ini saya mampir ke kios Ingwe, Pak Saya akan cari aksesoris kelengkapan Ingwe Korek di parokok saya sudah dapat satu jadi saya akan menambah koleksi saya di Korea Api di suasana sore di saya akan coba lihat kira-kira koleksinya apa di outlet atau kios bakwan kita lihat Halo sobat Lintinger Indonesia Raya merdeka mereka kali ini saya mampir ke kios uh, Tingwe uh, coba lihat-lihat aksesoris perlengkapan Tingwe ini ada beberapa jenis korek api ya. korek api nanti saya coba akan membeli uh, aksesoris biar penampilannya makin keren gitu ini ada pipa korek ada api ini. luar biasa ini antik ini. dan ini ada jenis-jenis uh, pipa rokok ya. ini luar nah, keren ini ya keren boleh nanti saya coba untuk nambah koleksi Oke okay, sobat uh, saya beli. Oke okay, sorry tinggwe. korek api. Nah seperti ini <tuh> penampakannya sobat tinter Indonesia ya. Korek api jenis badai, anti badai Di kotak ya bisa berfungsi untuk kantungan kunci ya, tetap untuk misi bensin atau katalit atau ziko cair ya ini ada, sumbu ya ada jadi kita masukkan di sini telah ada bensin atau jibonnya kita celupin baru kita tarik kita tutup supaya tidak tumpah baru kita koset begini deh. nah begini cara kerja jadi setelah nyala dia e, kena angin besar pun dia tahan gampang mati deh. jadi ini aksesoris tingui seperti ini penampakan penampilan saya tadi beli satu untuk melengkapi eh, keperluan saya satu lagi saya beli sama tiba jadi ini cara kerjanya sama, cuman bentuknya berbeda kalau yang ini empat ini tabung ya persegi panjang. cara kerjanya sama. Jadi, ada tabung ada tabung untuk isi bahan bakarnya. di sini, di sini dimasukkan bensin bisa jipo juga bisa, cara kerjanya sama di celupkan, tarik, baru di kloset begini ada krosetannya nah seperti itu jangan lupa ditutup kalau nggak tumpah waktu nyalainnya ya sobat bintinger. jadi sudah ini dua kore api ini Oke, bisa untuk kantongan kunci dua-duanya oke. oke demikian sobat lintinger pecinta asap rokok saat Indonesia Raya yang bernama mereka sampai jumpa lagi di video saya berikutnya jayalah petani tembakau jayalah tingwe yuk hijrah ke tingwe murah turmarem ciao